Ini ada kebingungan sebagian orang mengenai pencirian Al-Mahdi. Apakah pada fisik atau nasab atau bagaimana. Karena banyak yang kemudian terkecoh oleh eh, hadis ini. Hadis ini tidak ada masalah. Tapi orang membacanya tidak sabaran. Hadisnya apa? Imam Abu Daud, hadis nomor eh, 4285 dari awal kitab Al-Mahdi. Di situ eh, Nabi SAW bersabda. Al-Mahdi Minni Al-Mahdi keturunanku Bukan keturunan Siti Kontura Siti Kontura adalah istri Nabi Ibrahim ketiga Yang kemudian keturunannya banyak di Asia Terutama Asia Timur atau Asia Tenggara Ajlal Jibha Jidatnya agak lebar Aknallunuf ya Hidungnya mancung Ada bedeknya atau gimana Yang arda qistan wa Dan akan memenuhi bumi dengan qista Kesta itu keseimbangan adalah keadilan Karena muli'at jawuran wa zulmas, Sebagaimana bumi sudah dipenuhi dengan kekacauan dan kezaliman Yang meliku ini, Dia akan berkuasa tujuh tahunan Nah, di riwayat lain is sini Hadis ini banyak kemudian disalahpahami oleh banyak orang Yang berjidat lebar Dan berhidung mancung bahwa dirinya Al-Mahdi dan tidak sedikit yang datang kepada saya dengan modal jidat lebar dan ibu mancung lalu mengatakan an al mahdi ya razi saya al mahdi saya senyum-senyum aja ya sebenarnya ini tidaklah dapat dipahami sampai al mahdi itu diislah oleh Allah ini pencirian jidatnya lebar, segala macam itu akan sama semua semua yang mengaku al mahdi itu jidatnya lebar, hidungnya luar biasa al mahdi hakiki apa kata nabi? Ini hadis Abu Daud juga, dan hadis ini didiamkan oleh beliau, berarti hadisnya dianggap sah meskipun ada yang mendalilkannya. Saya cenderung mengatakan hadis ini Hasan ya. Inna bnihada, ya, Nabi saw pernah diceritakan oleh Sina Ali, jadi Sina Ali berkalam anakku Hasan. Nah ini pun diperdebatkan eh, apakah Hasan atau Hussein ya? Anakku ini Sayyidun, Assamahun Nabi SAW yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan nama itu. Nabi memberikan nama kepadanya Al-Hasan. Ya. Tapi ada ihtimal bahawa ini Husein. Ya. Maka beberapa orang mengatakan Al-Mahdi keturunan Hasan. Bagi kita mudah. Al-Mahdi itu keturunan Hasan dan Husein. Saya khurut min sulbihi rajulun yusama bismi nabiikum yishibu fil khuluqi la la fil khalqi akan muncul dari keturunannya, dari sulbinya keturunan yang mirip dalam khuluk akhlak bukan dalam haluk dalam bentuk postur tubuh nah ini sangat jelas sekali ya semua al yang kishtata yamda'ul lalu bercerita tentang setelah al-mahdi menguasai bumi berdasarkan dua riwayat ini maka dapat kita komparasi jangan baca hadis satu-satu saja bahwa jangan terfokuskan oleh riwayat mengenai fisik Al-Mahdi karena fisik Al-Mahdi dan nama apalagi nama KTP. yang disebut ismu ismi namanya adalah namaku. Itu bukan nama KTP karena di zaman Rasul tidak ada KTP. Yang tidak pernah subah mengatakan KTP-nya sama dengan KTP-ku, tidak. ID card-nya sama dengan ID cardku, tidak, bukan itu. Isim di sini isim rohani isim rohaninya sama dengan isim rohaniku isim kolbunya sama dengan isim kolbiku isim nafsiannya sama dengan isim nafsyahku bedanya jasadnya kalau seandainya jasadnya khusus sama dengan Rasulullah sangat mudah sekali untuk menemukan al-mahdi sangat mudah sekali untuk membunuh al-mahdi ya maka saya geli aja, melihat ada orang naku al-mahdi dia kira mudah jadi al-mahdi al-mahdi bukan pengakuan al-mahdi sebuah pergerakan yang digerakkan Allah Alamin haji nebua dan ini gerakan bukan berdasarkan rokyu pikiran atau tebak-tebakan apalagi cocok lagi ada pertanyaan yang menurut saya menggelikan tapi benar apakah atau manakah sanad al imam al mahdi ya al imam al mahdi itu gelar imam itu gelar al mahdi itu gelar al mahdi orang yang di yang dibimbing langsung oleh allah dia tidak bergerak dengan rokyunya dengan intelektualitas semata dia bergerak dengan kolbunya, dengan ruhnya karena ruhnya, kolbunya langsung dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibimbing dari kecilnya, sedari kecilnya dibersihkan kolbunya sebagaimana rasulullah dibersihkan pada umur 5 atau 7 tahun maka al-mahdi juga mengalami hal itu kemudian melakukan seperti manusia biasa memerankan hal-hal yang biasa diperankan manusia dulu beternak domba berdagang, bekerja pada seseorang yang kemudian ternyata menjadi pasangannya itu mungkin akan berulang dalam formulasi yang berbeda mempunyai kendaraan tertentu, warna tertentu, nanti akan terulang kembali dalam hal ini, apakah al-mahdi mempunyai sanat keilmuan? tentu jika seorang faqih punya guru, seorang mursyid punya mursyid sebelumnya, pasti hal itu terjadi. Namun, siapakah mursyidnya? Kita tentu tidak dapat memastikan, tapi kita dapat menemukan ciri-cirinya. Bahwa alisnad minaddin bersanad bagi daerah agama, tentu dalam thariqoh dia ada sanadnya, dalam fikih dia ada sanadnya, dalam akidah dia ada sanadnya. Dan yang paling pasti, baginda Nabi sallallahu mengatakan apa? Al-Mahdi Min Walid Fatimah Al-Mahdi Min Min Itrati Al-Mahdi dari keturunan Fatimah, dari keturunanku Ini asumsi saya saja Semoga benar di sisi Allah dan Rasulullah Hari ini kebanyakan zuriat Rasulullah Akidahnya Ahlus Sunnah dengan Manhaj as Ini bisa kita cek di Yaman, di Indonesia, di Malaysia, Singapura Dan sekitarnya di India bahkan di Mesir sampai ke ujung Maroko mereka berakidah Al Sunnah Ashariyah bahkan kalau daerah sana itu mereka terang-terangan mengatakan besar kemungkinan seorang ulama mempunyai sanad kepada Imam Abdul Hasan Asyari ini tentu asumsi saya yang bisa jadi salah tapi insya Allah ini mendekati kepada kebenaran dan yang kedua Kebanyakan zuriat Nabi hari ini bermazhab Syafi'i, tapi mengerti mazhab-mazhab yang lain, seperti Al Habib Omar, Al Habib Al Adni, dan para Habib-Habib di negeri kita. Kecuali ada Syaid Muhammad Alawi Al Maliki. Beliau Maliki, tapi juga mengajarkan Syafi'i, maka boleh disebut Syaid Maliki w/Syafi'i. Mana? Ya? Sekaligus. Besar kemungkinan beliau juga bermazhab Syafi'i. Tapi ini hanya asumsi saya Karena di beberapa kitab uh, Ulama' Hanafiya Mereka mengatakan Besar kemungkinan bermazhab Hanafiya Yang Maliki mengatakan Malikya Syafi'iyah mengatakan Syafii Hanbali mengatakan Hanbali Pendek cerita Al-Mahdi menguasai semua mazhab itu Dan Apakah Al-Mahdi Punya sanat tarkat? Tentu jika tidak apa legitimasinya bahwa ia terhubung kepada Nabi melalui sanat ke Imam Tuharka. pasti dia juga bersanat ke Syabul Qadir namun dalam riwayat Imam Tirmizi riwayat Imam Bukhari dan imam-imam yang lain bahwa bersanat itu ada dua sebenarnya bersanat secara fisik tuh, bertemu dengan seorang guru namun ada sanat secara rohani yang dikatakan oleh Nabi yang bermimpi bertemu aku di alam misali, di alam malaku, di alam Jabarut, bukan alam carut marut seperti tidurnya kita. Pasti dia benarlah ia bertemu denganku. Dan dalam hadis menteri, Mizi dikatakan bahwa mimpi yang baik itu adalah sepotong sebagian dari kenabian. Maka pasti seorang Al-Mahdi mempunyai mimpi-mimpi Yang terhubung kepada baginda Rasulullah SAW Tapi tidak cukup Pasti ia sayarani yakzatan Yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW secara fisik Namun sahabat-sahabat karena Allah Ingat tidak semua zuriat nabi yang sering bermimpi ketemu Rasulullah Itu Al-Mahdi Apalagi dia aku-aku sebagai Al-Mahdi tidak mungkin, karena Rasulullah ketika sudah mendapatkan nubuat-nubuat, bahkan setelah diangkat menjadi seorang rasul, beliau pun tidak terang-terangan kemudian berdakwah "Bertahap dulu, bertahap dulu, kenapa?" Karena kafir Quraisy mengancamnya, orang Yahudi pun di masa itu ingin membunuhnya, seperti yang dikatakan oleh Bukhira, seorang rahib ahli kita. Tidak mungkin mengumbar, karena ini urusannya nyawa. Pasti Allah sembunyikan rahasia rahasiakan di suatu tempat yang kita tidak tahu, yang diketahui hanya oleh ahlinya, oleh orang-orang yang mengenal keilmuan tentangnya. Semoga kita dapat segera mengenalnya, sehingga mengetahui visi hidup kita dan perjuangan kita yang sebenarnya. Banyak orang berbicara tentang Al-Hallaj di zaman dulu, kalau versi nusantaranya adalah Syekh Siti Jenar, namanya agak sedikit menggelikan karena laki-laki kok disebut Siti ya, tapi itulah sebutan dulu ya, mungkin dulu Syekh Saidi Said, Said, Said Jenar, tapi gak tahulah kenapa kemudian berubah, yang dulu dikatakan nama kecilnya lemah, abang, dan segala macamnya. Ya? Syekh Siti Jenar ini, dari masanya terlihat semasa dengan, Syekh atau Sunan ya, Kalijaga dan Sunan-sunan yang lain. Jika di kalangan pembela syariat yang zahir itu muncullah sosok eh, Sunan Kalijaga, maka dari bab hakikat muncullah Syekh Siti Jenar. Ya, kalau boleh kita sebut jika ulama waris para nabi, lalu ulama mewariskan ilmunya lagi. Pewaris Imam Abu Yazid pewaris imam, junaid pewaris Halal itu ada semua di zaman, zaman berikut termasuk zaman kita di zaman terdahulu pewaris junaid al Baghdadi itulah sunan kalijaga pewaris secara kerohanian adipun pewaris kerohanian al hallaj itulah Syekh setenaran sejarah pun berulang karena ciptaan takdirnya sangat-sangat sama hanya formulasinya berbeda kemudian muncullah kalam-kalam yang menunjukkan kalam-kalam mabuk bertuhan mabuk cinta kepada Allah mabuk dalam kehadiran Allah keesaan Allah subhanahu wa taala teman-teman Allah dalam bab aqidah alam semesta ini disebut mungkin wujud wujudnya mungkin dan dia ada hanya ada karena diadakan oleh Allah yang disebut wajib wujud yang niscaya keberadaannya pasti ada maka semua selain itu menjadi diadakan karena dia maka yang benar-benar ada hanyalah Allah inilah yang disebut oleh pendahulu imam-imam wujudiyah namanya Imam Ibn Arabi dengan Al-Wujud Al-Mutlaq Al-Wujud al, al mutlak al al ini jika seseorang memahaminya dengan jalur kerohanian seperti al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar, maka yang terjadi tidak ada kata "aku", tidak ada alam yang ada hanya Allah. Sang Pencipta, alam ini dianggap semu dalam bab hadiah tersebut. Meskipun di alam sadar, kita mengatakan kita ini ada, Allah ada, dan wujud kita real, wujud Allah lebih real. Tapi oleh mereka yang sedang mabuk cinta dalam hadiah keesaan Allah. Hanya Allah semata, mirip-mirip seorang yang kasmaran. Dia hanya melihat kekasihnya saja yang paling cantik, paling indah, paling gagah. Maka di saat itu, Kemanapun dia memandang yang terbayang adalah wajah kekasihnya. Seperti cerita Laila dan Majnun. Majnun memandang tembok pun yang muncul wajah Laila, Apalagi melihat siapapun, sahabat yang melakar Allah. Syekh Siti Jenar. Kemudian sebagaimana al hallaj mengatakan hal yang mirip. Mengatakan, jika Al-Halaj mengatakan, Di dalam jubahku adalah Allah. Tiada kecuali Allah. Maka sesi jenar lebih dahsyat lagi di dalam dirinya. Hanya Allah, wujudku adalah wujud Allah. Itulah sesi di Inilah cerita awal kenapa muncul satu zikir, satu wirid yang disalahgunakan oleh orang kebatinan: wujud ingsun atau zat engsun, zat Allah, sifat ingsun sifat Allah, nama ingsun nama Allah. Ini kalam tidak boleh dilafaskan kecuali orang sedang mabuk. Orang mabuk tidak dikenakan hukum syariat, karena dia mabuk sampai kesadaran dia kembali. Tapi beberapa orang-orang yang melanggar kaedah ini, melanggar dharma, kaedah seorang pezikir perintu kepada Allah, dia membacanya sebelum dosis itu dibolehkan kepadanya. Maka yang terjadi, muncullah kelompok wujudiah di tahun 1400-an, 1500-an, 1600-an, 1700-an itu kemudian terjadi pergolakan dahsyat di nusantara. Maka muncul nanti ada Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumaterani, kemudian juga Nuruddin Ar-Raniri. Semuanya berbicara itu. Dan puncaknya itulah Syekh Siti Jenar. Apakah kemudian Sunan Kalijaga mengkafirkannya? Kita belum menemukan satu nah satu teks satu riwayat dalam kitab-kitab Bayang -kitab berbahasa penggon Ataupun bahasa Yang, yang aksaranya uh, Hana Caraka Yang sampai kepada kita bahwa Sunan kelejagaan mengkafirkannya Tidak, tapi seperti dulu Imam Al-Junaid mengatakan kepada Halaj, wahai halaj ya Aba Mansur Layak ta'uka'i ledam Tidak ada yang bisa Menghentikanmu wahai halaj Kecuali hukum pancung Yaitu darah yang diteteskan dan itu sangat mengerikan sekali. Ha, ajaran ini belakangan dibahasakan secara lokal disebut dengan kehadiah itu menunggaling, menunggaling keesaan Allah, kesatuan Allah. Ya, tidak ada yang bersatu hamba tidak bersatu dengan Allah. Kenapa? Hamba dianggap tidak ada. Maka menunggaling jangan diartikan sih sih bersatu dengan Allah. Kenapa? Yang wujud cuma Allah. Syekh Siti hanya bayang-bayang. Nah, tapi orang-orang yang kemudian lancang mau menerjemahkan ajaran Syekh Siti kemudian mengatakan, Syekh mengajarkan persatuan dengan Allah. Wallahi iya kumbihi. Syekh Siti al tidak pernah mengatakan itu. Tapi mereka sedang mabuk dan mereka mengatakan, hanya ada wujud tunggal, itulah menunggaling. Kaulah Gusti ketika mereka merasakan bahwa diri mereka tiada di hadapan Allah seperti seorang guru tidak memandang dirinya punya derajat keilmuan di hadapan gurunya. Kenapa seorang sayyid jinar tidak boleh merasakan dirinya tiada di hadapan Ilahi? Maka teman-teman sahabat nakal Allah, jika Imam Bukhari dulu mengatakan mastasqurtu nafsi ila ala ahli ahli Ibnu Madini Aku tidak pernah merasa kecil, aku tidak pernah merasa lebur kecuali di hadapan Ibnu al -Badini. Kenapa Syekh Siti Jenar tidak boleh mengatakan itu? Kenapa Allah kita larang mengatakan mati, jubati, lawa? Kan dia sedang mabuk asik dengan kekasihnya. Kita belum sampai kepada kerinduan itu. Kenapa kita salahkan orang yang merindu? Maka sahabat-sahabat yang mengatakan Allah. Mari berhusnuzan, apa yang terjadi di zaman mereka itu sunatullah secara hukum fikih Betul, pelakunya harus ditanya, dieksekusi. Jika terbukti kemudian ada hal yang berbahaya, mungkin seorang Hakim Qodi mengatakan, kamu dipenggal, tapi sekarang ilmu itu sudah dibuka. Apakah kita masih salah faham lagi? Maka benarlah Imam Ghazali. Beliau mengatakan, seandainya saya jadi hakimnya di zaman halaj, saya akan selamatkan Al halaj, saya akan bebaskan Al halaj. Maka kami pun jika pantas mengatakan itu, akan mengatakan yang sama. Jika di zaman itu kami menjadi hakimnya, tentu kita akan memaklumi Al halaj, memaklumi Syekh Siti Jenar tentu kita tidak pantas tentunya mengatakan hal itu hanya Allah lah yang mengataskan kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh